Betul. Tadi Axis itu kayak seolah-olah ngebait sih. Dia kayak ngebait yeah. vampir. Dia tahu ada vampir. Di datang nanti kayak datang dia langsung dihabisin di babak dan ke kepukulan. Iya. Gitu oh ya. Dan dari vampir mungkin juga. Tadi kalau gue lihat sih, mau gak mau harus menuju ke arah farm. Kan tuh zona mental ke arah bawah. Tapi dia punya pilihan juga sih. Tadi kalau yang muter kanan pengen ngambil area-area milta. Dia punya pilihan tadi. Tapi dia milih mungkin untuk nabrak ke arah compound yang ujung-ujungnya juga gak masuk zona. Agar rugi sih, dia gak nggak nunggu dikit lagi gitu buat zonanya mental ke di, mental ke Araminta. Iya, andaikan dia nunggu dikit lagi aja ya, mungkin mereka masih bisa dapetin zona yang enak. Tapi masalahnya dari tadi dia nggak dapetin tempat tertutup, itu mungkin yang jadi PR sebuah dia. consideration dia gitu kan. Betul. Dan, tapi ya uh -uh. agak sayang sih. Dia nabrak sebelum zona nge pop up. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. <laughs> Semua ada resikonya. Iya kan? Hidup adalah pilihan. Mungkin itu adalah pilihan yang dia buat. Dan kalau kita lihat juga. Wow, BTR ketemu sama eksis Berarti di tempat yang tadi belum selesai. Ada BTR yang langsung ngelewatin begitu saja. Tapi ternyata. Wih, oh, terbang. Itu kan... Dan mereka pun harus bertemu dengan tim-tim lainnya. Satu persatu dari The Xavier dilumpuhkan oleh BN United. Yang menjadi sang pemburu kali ini di bagian perumahan. Dari sisi lain pun Axis memantau keberadaan dari Geek Fam. Ini benar-benar semuanya merebut area pinggiran bibir zona. Pengen jadi satpam zona dan semuanya bakal fight. GD pun demikian bakal bertemu dengan YG kali ini. Tembakan maut menuju ke arah seorang debut Berhasil ditumpuhkan dan Booms bakal langsung ngacir begitu saja. Berusaha untuk menghindar. satap pun demikian rotasi dari Gede ini benar-benar kacau banget sih, dia udah pusing banget karena adanya YG. Siapa yang expect gitulah ada YG di bagian open field seperti ini? Betul, ini yang memang nggak terlalu sering diisi oleh tim-tim lain, tapi sebenarnya kita bakal lihat dari seorang Mr. Five kali ini bakal langsung terobos aja lah. Tengah-tengah jalan. mumpung tim-tim lain lagi sibuk semua, Mr. Five dihujani peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Dari sisi liquid kena headshot, tertumbangkan kali ini. Mr. Five terus ngacir sampai ke arah Milta. Selamat loh dia. Cuek cuek cuek cuek cuek, bodoh amat gitu kan. Yang penting gue selamat. Dan dapetin satu rumah yang cukup enak Apalagi ini adalah satu rumah berada di dalam Kompleks milta Bahkan terobos gaming israel dari seorang YG Langsung terobos ke arah satu tim APG Anak PUBG nih bos Yang langsung menokang granat yeah. Eh matul granatnya Aduhai panik israel Berada di bagian lantai dua kali ini terjepit oleh beberapa tim Beberapa player dari YG dan Aka Sudah siap sedia Dengan skarel yang dimiliki Di Xavier pun sudah dipulangkan di posisi ke-15 juga Ya kita bakal lihat dari APG kali ini masih bertahan juga tapi lemparan bom dari seorang sek hampir menemukan se seorang... Zero. Zero kali ini ya, Tapi Zero masih bertahan juga. Menahan gempuran dari dua pemain YG kali ini. Tapi YG mendekat ke arah ruangannya. Bakal spray jauh-jauh. Dan seorang Zero kali ini. Dan dapetin compound yang mereka incar. Tapi di sisi belakang APG masih punya dua player juga kali ini. Dari Tuan dan juga Onyx masih bertahan di area rumah mereka. Sedangkan dari YG. Lihat dua player dengan flank ke arah kiri. Akan menabrak ke arah sisi belakang rumahnya. Wah gila. Ini benar-benar kejepit abis-abisan. Tapi apakah dari APG bisa bertahan. Masuk ke arah bagian rumah. udah kelihatan di sini itu timing lagi ngangkat ketiak buat lempar granat yang berhasil langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang AKG Tamio dan mungkin ada kokangan granat lanjutan dari Lord menuju ke arah lantai dua begitupun juga dengan Tamiyo pintu dibuka tapi tidak jadi dan APG harus ngacir kabur kabur kabur dengan baginya dan berhasil untuk survive namun dari YG terus menerus menembaki ke arah seorang Twinty masih berputar-putar mencari tempat persinggahan dan mereka berhasil regroup. betul masih bisa regroup tapi hanya dengan dua permainan tersisa. selain sisi dari Ryzen tertumbangkan juga kali ini Gede pun harus fight dengan tim MSC di mana zona mental ke arah open field dan juga pegunungan kali ini. dimana dari Fourival bakal enak banget. TS dari tadi nggak pindah-pindah juga nyaman banget posisi mereka. Bener. sekarang yang PR adalah tim Evos mereka ada di kiri dari zonanya harus pindah ke sisi kanan dari zona. Wah ini zonanya agak sedikit mengejutkan ya. Biasanya kalau di Kemilta tuh cenderung ke kota kan. Tapi ini mental keluar. Tapi ini mental keluar dan jarang banget terjadi di apa uh, scene kompetitif seperti ini. Bahkan dari Booms yang masih bertahan dari tim GD. Dua player yang tersisa, Satar dan juga Booms bermain di bagian lower ground juga. Melakukan setup terlebih dahulu. Satar kan berusaha melakukan tapping, tapping, Tapi Sama sekali nggak bisa melakukan balasan badan. Ternyata, oh no. This is not a good situation. Antara Big Red Alice dan juga Evoz. Mereka harus bertemu kali ini. Berada di luar zona juga. Dan mau nggak mau fight harus terjadi. Zuxi pun dilumpuhkan. Masih ada kokangan granat lagi. Ini adalah pertemuan mantan. Micro Boy mau tidak mau harus menghantam ke arah depan. Tapi Ryzen berhasil mengspot pergerakan dari Geek Fam di depan sana. Betul, Geek Fam terus diincar oleh Ryzen juga. Dengan spray down ke arah seorang Saint. Tapi belum bisa menumbangkannya. Adalah sisi teman-teman dari seorang Saint. Sudah bertumbangan satu demi satu. Tampak kayak oh, Geek Fam. bertahan lebih lama lagi. Mereka bakal tumbang di posisi ke-12 pada game kali ini. 11 tim tersisa. 35 yang masih live. Dan Evoz BTR masih harus bertempur. Dimana Axis Foki pun terobos sajalah hmm. Melewati BTR dengan asap yang sudah dilontarkan. Hmm. Tapi tidak bertahan lebih lama lagi. 10 tim tersisa. 34 yang masih live. BTR kena dua player mereka bahkan sudah di ended dua playernya juga kalian harus bertemu dengan tim EVOS yang masih ada kalian total empat pemain mereka utuh. Yap dan ternyata KF tiba-tiba muncul dari bagian asap dan rumputan bagikan ninja bagian seorang Ryzen Luxi pun bleeding out di belakang sana berarti BTR menyisakan satu player dan Microboy harus tertangkap oleh beberapa player dari Bn United Lazer low banget masih oh, bisa melakukan counter tembakan karena seorang White itu Ditumbangkan begitu saja Dari bagian lower Lazer akan berdansa dan Blue Bluezone terlalu menyakitkan udah nggak bisa diajak kompromi Lilih lagi Dan Red Face kayaknya bakal tertinggal sedikit dari belakang. Betul, Teddy bakal coba maju ke depan, coba untuk mencari space yang kosong. Tapi bertemu dengan tim BN United, apakah dia bakal lolos? Tampaknya bisa lolos uh. tapi tertangkap dari sisi kanan. di mana Infinity punya space yang cukup enak. yang juga seorang Red Face, tampak kayak EVOS. Harus tumbang di posisi ke-9 membawa dua poin eliminasi. Yes, nice try buat tim Indonesia untuk GD, BTR dan juga EVOS ya. Karena sudah berjuang semaksimal mungkin. Memang dari zonanya itu sulit banget ketika mereka belum bisa...